Halo guys, kembali lagi bersama gue Wirma di channel gitar yang sekarang lagi-lagi hingga -lagi ngomongin gitar Kenapa? Karena sekarang kita juga akan melakukan konten deep talk lagi Nah konten deep talk ini buat yang belum tahu adalah konten di mana kalian akan mendengarkan gue berbicara akan suatu topik gitu ya tidak membenarkan, tidak menyalahkan, gue hanya menyampaikan apa yang dari pikiran gue dengan asumsi dan harapan. Kalau kalian juga bisa mengerti apa yang gue omongin dan bisa mendapat uh, apa ya wawasan baru lah atau memperlebar wawasan kalian juga lah gitu ya sama gue juga. Nah di sebelumnya uh, gue ada story gitu ya di Instagram. Uh, gue nanya di talk uh, topik apa nih buat yang selanjutnya gitu kan ke follower gue juga. Di situ ada yang jawab nih dari Januar underscore ar dia bilang, suatu hal yang salah tapi dinormalkan oleh banyak orang. Menurut abang gimana? Nah, dari dasar jawaban inilah gue membuat tok konten kali ini. Gue akan membahas kira-kira menurut gue, apa yang kita biasa lakukan dan ternyata itu salah tapi dinormalkan gitu sama orang lain. Bahkan orang lain juga uh, tidak me menggubris apa-apa dari apa yang kita lakukan gitu kan. Atau apa yang mereka lakukan. di eh, disini gue mencoba untuk uh, apa ya... Membuat batasan dulu nih supaya topik kita nggak kemana-mana Apa sih yang dianggap salah dari suatu yang normal? Atau apa sih normal itu sendiri gitu ya? Kalau menurut gue mungkin normal adalah sesuatu yang emang harusnya uh, sesuai dengan norma atau nilai yang berlaku Sesuai dengan budaya tempat kita uh, manusia nih ya, penduduk Indonesia yang berlaku gitu kalau nggak sesuai, yaitu tidak normal. Bukan salah ya. Tidak normal sama tidak baik itu beda. Normal adalah sesuatu yang biasa dilakukan. Tidak normal adalah yang tidak biasa dilakukan. Tapi yang tidak biasa dilakukan belum tentu salah dan belum tentu benar juga, ya. Jadi di sini yang gue akan bahas adalah yang tadinya dianggap normal ternyata ini harusnya. Ga normal gitu loh, atau mungkin termasuk di bagian langsung salah gitu ya, bukan gak normal lagi. Nah, ini yalah yang gue pengen bahas gitu. Dari si pertanyaan Januari ini, gue langsung uh, berpikir ya, lumayan keras gitu ya, apa sih yang biasanya dinormalin uh, sesuatu yang salah gitu ya, tapi dinormalit yang biasa kita lakukan sehari-hari. Nah, kalau di sini sih, gue nyari sekitar ada poin dimana hal yang dilakukan manusia atau penduduk Indonesia secara khususnya yang dianggap biasa saja, padahal salah satu menurut gue. Yaitu buang sampah sembarangan. <tuh> Terkesan sepele memang. Ini bukan sesuatu yang salah-salah banget gitu loh. Gak, gak keji banget gitu loh kesalahannya atau apa. Tapi ya sesuatu yang salah menurut gua. Dan dinormalkan Orang bisa aja buang puntung rokok di mana aja. Ya nggak sih. Orang bisa aja buang sampah di mana aja gitu. Ya nggak sih. Bisa loh ya. Gue bisa berani bilang semua orang bisa buang sampah sembarangan. Cuman appropriate nggak? Cuman baik nggak buang sampah sembarangan? Pastinya tidak gitu ya Karena akan mencemarkan lingkungan Polusi udara, polusi apa Pokoknya nggak baik dah buang sampah sembarangan Sistem di Indonesia juga udah bikin Kalau kita mau buang sampah ya di tempat sampah Nanti dari tempat sampah ada orang yang ngambil Dari tempat sampahnya nanti dikumpulin ke tempat Pembuangan akhir sampah Dimana nanti akhirnya sampah-sampah tersebut Di treatment gitu loh Entah jadi pupuk kompos Atau apa ya Mereka yang lebih tahu detailnya Tapi buah sampah sembarangan ini Sesuatu yang salah yang udah jadi normal bahkan percaya sama gue kalau lu jalan sedikit mungkin keluar gitu ya ke Indomaret atau Alfamart misalnya pasti ada aja sampah yang bertebaran satu puntung rokok satu kertas misalnya abis dari ATM gitu ya stroke belanja misalnya abis belanja pasti ada aja itu kan artinya orang buang sampah Artinya orang tidak memungut sampah itu ke tempat sampah gitu ya Artinya udah dinormalin dan kita bahkan tidak melihat barang-barang kecil itu gitu Tapi kalau diperhatikan lebih lanjut itu adalah sampah yang harusnya dibuang gitu kan Ini adalah kesalahan yang dinormalkan gitu Saking normalnya adalah mungkin lo gak sadar berat, betapa banyak sampah saat lo lagi keluar itu yang tadi gue bilang Lah itu salah satunya lah, itu salah satu dari Uh, hal yang diwajarkan, padahal salah sebenarnya Kita lanjut ke yang nomor 2 Kalau yang dari nomor 2 menurut gue adalah Cara didik anak yang kurang tepat, tapi dinormalkan Cara didik anak nih ya Cara didik anak ini mungkin lebih ke yang Konvensional atau bahkan yang udah agak Terlalu ketinggalan zaman Kalau menurut gue, contohnya gini deh uh, Zaman sekarang udah berbeda Kita udah bukan generasi yang Minim informasi, kita udah banyak informasi Bertebaran di sosial media Ataupun di internet gitu ya Dimana disitu kita akan uh, membeda, uh, Menjadi pembeda dari generasi sebelumnya Dimana generasi kita sekarang Sangat banyak bisa mendapatkan informasi Dari yang baik maupun yang buruk Dari generasi kita aja, anak ya Sebagai target, pastinya parent Pasti bakal harus berbeda dong cara didiknya Dari cara mendidik anak yang minim Informasi, sama sekarang cara didik Anak yang udah kebanyakan informasi ngerti ya poin gue maksudnya di sini mungkin kalau dulu tuh uh, karena minimnya informasi ya generasi sebelumnya satu-satunya informasi yang mungkin dianggap kredibel atau reliable adalah or orang tua pastinya pertama gitu jadi apapun -apa informasi yang diterima mungkin akan dianggap benar atau dianggap uh, ya udah gue harus dengerin dia misalnya. tapi kalau sekarang uh, banyak hal yang bisa didapat bahkan mungkin Gak dari orang tua lo langsung tapi dari lo yang cari sendiri informasi tersebut gitu sayangnya ada orang tua zaman sekarang yang malam menganggap hal itu adalah jelek karena manusia eh, pada umumnya sekarang, generasi sekarang Saking banyaknya informasi, ditakutkan sama orang tua yang sekarang mendapatkan informasi yang salah anaknya gitu kan Yang akhirnya nanti berujung pada orang tua yang terlalu mengekang anaknya, orang tua yang terlalu eh, pikirannya close minded misalnya, ada orang yang terlalu orang tua yang terlalu uh, mengindahkan atau mengglorioskan orang apa ajaran-ajaran zaman dulu yang harus ah gua dulu ya papa dulu mama dulu tuh orangnya kayak gini. Kamu sekarang aduh anak zaman sekarang yang kayak gitu gitulah loh, Padahal itu sebenarnya ya circle of life gitu loh. Anak zaman sekarang ya pasti berbeda lah pas sama anak zaman dulu. Ya lu, lu sebagai orang tua juga harus berbeda dong sama orang tua lo yang dulu. Cara didiknya, cara berpandang uh, memandang suatu masalah atau uh, cara untuk mengajari anaknya juga pasti beda gitu lo. Mempersiapkan anaknya supaya bisa uh, survive di dunia nyata pasti berbeda juga caranya sama cara yang dulu. Gue khawatir cara didik anak yang dulu dipakai di zaman sekarang membuat anaknya nanti enggak survive di zaman yang sekarang dan hal ini yang takutnya diwajarkan sama orang lain kenapa karena ya ini cara didik gue yang paling benar gitu loh karena gue udah um, menjalankan hal tersebut dan gue udah berhasil harusnya anak gue juga melakukan hal yang sama nah yang kayak gitu-gitu loh yang gue takutkan padahal harusnya yang paling benar adalah menyiapkan anaknya supaya bisa survive di zaman yang nanti dia akan hidup gitu loh Gimana sih cara hidup di era teknologi yang sekarang Gimana sih cara hidup di mana Era uh, banyak mental disorder Yang sekarang lagi bertebaran gitu kan Akhirnya keluar Dulu mungkin gak banyak Atau mungkin dulu tuh sembunyi-sembunyi Sekarang udah banyak Orang bisa ke influence lah Atau orang apalah Kan harus disiapin dengan cara yang beda Sama zaman dulu Jangan memajarkan hal yang udah outdated dong kalau gue bilang ya Itu salah satunya Itu yang kedua ya Cara dididik anak menurut gue Lalu yang ketiga Hal yang dinormalkan tapi salah Jajing yang terlalu cepat atau jajing yang tidak berdasar atau jajing yang berdasarkan dari rasa kebencian atau hatred. Ini udah banyak banget gue liat juga di komen-komen, apalagi di sosial media gitu ya. Kayak gue ngerinya pff, orang salah mengartikan freedom of speech gitu loh. Freedom of speech, oh kebebasan dalam berpendapat, gue bebas berpendapat apapun. Gak gitu anjir. Freedom of speech yang sebenarnya atau kalau atau gini deh. Freedom of speech, gue gak, katakan gue gak tahu freedom of speech itu itu artinya apa Tapi yang gue percaya adalah Orang bisa memberikan opini mereka uh, Terlepas dari Dia itu dari rasa apa, agama apa Yang berbosara gitu kan Dia bebas memberikan opini dia Tapi bebas yang bertanggung jawab Dimana akhirnya pun dibatasi oleh Hal-hal yang sesuai norma dan nilai yang berlaku Baru di situ menurut gue itu adalah freedom of speech yang bagus, freedom of speech yang bertanggung jawab, bukan freedom of speech secara absolut Dari situ, akhirnya nanti uh, nyambung ke judging gitu loh, artinya gue boleh gak sih judging sebebas mungkin, ya gak boleh lah, lu harus judging Emang yang, bukan harus judging sih, lu tuh harus berpikir lebih saat lu melakukan judging gitu atau, uh, apa namanya, menilai akan sesuatu gitu ya? Misalnya kayak gini: "Waduh, ada cewek pulang malam gitu kan? Aduh, pakaiannya seksi terus." Misalnya, atau apa? Kalau cewek tersebut dianggap sebagai orang yang uh, melakukan hal yang aneh-aneh, lah, apa padahal nggak tahu. Mungkin dia biasa aja gitu loh. Dia cuma pakai pakaian itu ya cuma karena pakai pakaian itu aja, nggak ada alasan lain yang jelek, misalnya gitu kan langsung di-judge gitu, langsung kena dampak negatifnya dia dari judge tersebut ya kasihan menurut gue. Kenapa enggak sih kita cari tahu lebih lanjut atau kalau misalnya enggak bisa dicari tahu lebih lanjut karena itu privasi mereka ya udah. E, pastiin aja kalau emang dia enggak ada apa-apa tapi bukan di hujat bukan dijajing atau bukan dia apa karena nggak terbukti jajing lu belum bisa dibuktikan hal-hal yang kayak gitulah tapi kebanyakan sekarang zaman sekarang juga orang kayak gitu aja langsung aja ngomong gitu Gak mikirin perasaan orang yang ngomong gitu kan Gak mikirin kalau dia salah apa benar kalaupun dia benar nih ya nih gue kasih tau nih kadang ada orang yang kayak gini mungkin lu jajing lu benar mungkin uh, apa yang lu pikirkan terhadap orang tersebut yang melakukan kesalahan atau apapun gitu ya mungkin benar gitu uh, pertanyaan selanjutnya ya Perlu gak sih lu ngomong, ya? Perlu gak sih lu nge seperti itu? Kalau misalnya iya perlu, gue nanya lagi. Perlu gak sih dengan bahasa yang kasar? Perlu gak sih dengan kebencian gitu loh? Perlu gak sih? kita Cara itu emang gak ada lagi yang lain untuk yang lebih baik gitu loh. Cara lain yang lebih baik dalam menyampaikan sesuatu emang gak ada gitu loh selain judging yang tidak berdasar itu Kayak itu loh yang gue bingung. Bisa gak sih lu pakai cara lain yang lebih... Baik, setidaknya atau sengaja, lo berpikir gitu loh, jangan langsung jajing gitu. Itu yang menurut gue ya. Sekarang orang e, terlalu wajar untuk jajing cepet Akhirnya orang yang harusnya gak dapat dampak negatif dari jajing malah kena gitu ya. Itu yang gue sayangkan sih. Lalu ke yang berikutnya ya, hal yang diwajarkan tapi udah biasa ya. Apalagi kalau bukan korupsi, kolusi, dan nepotisme alias KKN gitu ya. Sudah terlalu membudaya sih kalau gue bilang Ya gimana ya, itu kebawa sama pemerintahan masa lama mungkin e, Dari zaman dulu emang udah kebiasa gitu ya Ada korupsi, kolusi, dan nepotisme Akhirnya zaman sekarang jaga sisa-sisa orang yang dulu yang masih ada di Yang memang sedang memegang jabatan tersebut misalnya Akhirnya jadi KKN gitu ya di sini gue juga ngomong KKN tuh bukan cuman ke pemerintahan gitu ya Bukan cuman ke Ih, ada DPR lagi, MPR lagi misalnya atau apalah Kesemuanya sih, kalau ke gue bilang ya, bahkan perusahaan swasta gitu, atau bahkan ke lembaga yang kecil kayak misalnya sekolah gitu juga, KKN ya masih ada juga sih. Padahal hal tersebut juga udah dibuktikan salah, itu di adalah perbuatan yang salah, itu membuat orang lain rugi gitu loh. Orang yang harusnya dapat berapa, jadinya nggak dapat apa-apa misalnya, karena keuntungan e, pribadi masing-masing misalnya masuk kantong masing-masing. Hal tersebut sih, tapi dilumrahkan merahkan dalam artian, tetap ada sampai sekarang Hukuman dalam e, menghakimi orang yang terbukti melakukan KKN Kurang kuat <laughs> Atau tidak sebagaimana mestinya gitu deh Tidak sesuai hukum yang berlaku Udah dinormalkan dengan cara seperti itu Ya gue berharap sih untuk generasi kedepannya Yang e, berpikir secara open minded dan penuh dengan integritas gitu ya Dedikasi juga tidak mengindahkan KKN tidak akan pernah mengindahkan KKN itu aja sih yang gue harapin sih cuman generasi kita dan ke bawah aja yang bisa menghilangkan KKN kalau gue bilang karena nanti akan terbentuk manusia yang akan tidak pernah tersentuh soal korupsi dan nepotisme kolusi gitu kan yang akhirnya dimana nanti membentuk suatu uh, budaya yang tidak akan mengindahkan KKN gue gua hanya mengharapkan itu aja susahlah lah kalau mengharapin KKN sekarang hilang jujur aja lalu ke hal yang terakhir dari apa yang dinormalkan padahal salah yaitu adalah kemunafikan di sini menurut gue kemunafikan udah terlalu bias gitu loh Gimana ya? Kalau dari agama gue kan gue bilang sebenarnya musuh yang di manusia ya Yang harusnya patut dijadikan musuh dari manusia itu Apalagi manusia yang beradab, beriman gitu Bukan orang yang beragama berbeda, bukan orang yang rasnya berbeda gitu loh Tapi orang yang sebenarnya masih ada di dalam circle kita Atau kaum kita juga ujung-ujungnya tapi dia melakukan sesuatu yang tidak lu lakukan atau yang tidak dia melakukan sesuatu yang tidak baik gitu loh itu orang yang munafik gitu kan justru itu yang lebih bahaya menurut agama gua katanya menjadi duri dalam daging dalam uh, kaum kita gitu kan ibaratnya lalu ada lagi kayak misalnya contoh kemunafikan orang yang dia bisa tuh membuat orang lain uh, sadar akan kesalahannya kayak Woi lu salah bro karena lu A ah, misalnya tapi orang tersebut juga ngelakuin A ah. Atau orang tersebut juga ngelakuin, B misalnya lu juga salah, tapi lu terlalu keras mau ke orang lain. Kalau orang lain tuh salah gitu loh, bisa gak sih kita introspeksi diri dulu? Ke, orang, uh, ke diri sendiri baru abis itu ngomong ke orang lain. Kalau dari situ kan enak, kalau lu mau nasehatin juga bahasanya enak gitu loh. Kadang ada aja orang yang berpikir, kalau dia tuh yang paling benar, dia yang paling suci, misalnya dia yang paling tahu apa yang baik, mana yang benar, mana yang salah." tapi dia lupa sama dirinya sendiri kalau dia juga melakukan hal yang salah tersebut gitu loh dan hal tersebut malah jadi diwajarkan sama orang lain so, ya intinya orang malah jadi pakai alasan tersebut ya untuk bisa menasehati orang aja terus tapi dia enggak mau dinasehatin, ya kayak gitu gitulah lah. Kalau dari gue sih sebenernya ini aja dari hal-hal yang apa yang dinormalkan, padahal sebenarnya salah. Mungkin ini emang terlalu lebar, enggak spesifik karena memang pertanyaannya juga lebar sih. Apa sih yang salah tapi dinormalkan gitu kan? Menurut gue sih, lima ini terlalu normal sampai kita tuh jadi uh, kebiasaan dan sampai enggak sadar. Kalau itu tuh ada. Walaupun itu salah Hal ini sih yang hati-hati gitu ya Kita juga harusnya sebagai manusia adalah tempatnya salah Harus selalu introspeksi diri Apa sih yang kita lakuin dari kemarin misalnya Apa sih yang kita lakuin dari selama ini Apakah kita ada berbuat salah Apakah apa Termasuk dari hal ini loh Termasuk dari gua. lu nonton deep ini Mungkin ada gak sih hal yang gue lakukan gitu loh Tapi sebenarnya salah tapi gue normalkan Ya ini sih menurut gue Kalau lu masih sumpah, uh, buang sampah sembarangan Secara nggak sadar artinya lu masih melakukan hal yang salah. Cara dari kanak lo atau lo mungkin jadi anak yang korban sebagai korban gitu kan. Ya udah, artinya lo tahu mana yang benar mana yang salah. Ayo kita benerin. Jajing juga, apakah kalau selama ini ada pernah judging secara kecepatan misalnya atau nggak appropriate gitu nggak proper cara judgingnya berpikir lagi, oh lo ada ngelihat KKN di, di suatu circle lo atau di lingkungan lo, tapi lo nggak ngapa-ngapain misalnya, artinya lo udah menormalkan KKN berbahaya, hati-hati. Kemunafikan juga, ada kayak misalnya contoh di sekitar kita ada kemunafikan, tapi lo diem aja, ya artinya lo ada melakukan menormalkan suatu yang salah. Mungkin diri lo sendiri juga yang melakukan kemunafikan, tapi lo sendiri nggak sadar, artinya lo menormalkan hal tersebut. Ayo kita introspeksi lagi Ya sekian sih dari diptol kali ini ya Mungkin gak terlalu gimana banget Karena memang uh, gue menjawab dari pertanyaannya si Januar Terima kasih sekali lagi ya Untuk Januar juga dan teman-teman yang lain Dalam uh, menonton video ini Yang sudah nonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan juga kasih tau ke gue mungkin diptol apa lagi Yang bisa kita lakukan Supaya kita bisa memperluas wawasan kita Dan juga memperbaiki diri kita sendiri Oke? Kalau gitu gue Werman Pamit undur diri dulu Keep rocking headbanging Exclaim Forever jangan lupa beli sk semua official karena sekarang lagi ada barang baru yaitu Bomber Street King Bomber jaket ya, langsung aja ada di bawah deskripsi Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye